Sumatera Selatan punya catatan sejarah yang panjang, tapi perlu diakui bahwa masih banyak cerita dari sejarah Sumatera Selatan ini yang belum terungkap. Masih banyak hal yang harus dilakukan penelitian lebih mendalam, dengan tantangan minimnya rujukan sejarah yang ada saat ini. Atas dasar inilah, Mang Dayat mengunjungi Gedung Arsip Sumatera Selatan untuk jingung lebih dekat upaya dinas Arsip Sumatera Selatan untuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk sejarah yang ada di Sumatera Selatan. Ayo nih Bang Daya, ayo. Oh iya. Itu Mbak Debi, kita melihat ini ruangan galeri kita. Oh, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Di sini banyak sekali terpajang foto-foto bersejarah hmm. dari toko-toko, gedung-gedung lama yang pastinya semuanya itu sejarahnya Sumatera Selatan. Nah, itu. Uh, galeri ini, ini keren nih dari foto-foto dari mano-mano ado ini. Kan ah. Ya, sebenarnya ini ide sederhana dari raso giroh gitu ya nah. untuk menghasilkan sesuatu bahwa ada dokumentasi yang bisa dilihat secara langsung mm -hmm. jadi kalau dia bentuknya tulisan bentuk surat itu mm. kan memang kita simpan juga ada juga tetapi yang yang sekarang ada ini adalah galeri foto ini siap saja uh, Yo rangkaian peristiwa <laughs> di dimana ketika sumsel itu dalam sejarahnya macam mana tokoh hmm. dalam sejarah macam mana mungkin kita nak jingok siapa sih pejabat-pejabat Palembang zaman bingin ya, zaman lama sumsel ini nah sehingga masyarakat itu merasa bahwa dia uh, oh sejarah Palembang ini ternyata sesuai dengan julukannya kota tertua di Indonesia hmm aduh ada buktinya. Ada, baca Yo, ngado-ngado bahasa so, macam. Nah, Ini galeri apa Nah, ini galeri kita Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Mm. Yang mana di sini ditampilkan seluruh sejarah-sejarah Sumatera Selatan dari tahun yang terlama sekali nih, tahun 1924 24. sampai yang ter baru sekarang, oh, oke. Okay. Asian Games. Ya, ini olahraga Asian Game, benar Jadi, sekali. Ini, ini tangan, ini dari keadaan-keadaan. Uh, ya, Palembang Tempo dulu. Mm -hmm. Dari yang, dari yang ada di sini gedung-gedung seperti ini, jembatan Ampera pada zaman dahulu. Iya, benar sekali. Proses pembangunannya mm -hmm. juga ada. Masih, Terus, ini kan ah. ngumpuli sebanyak ini. Ya. Apo? Eh nino kendala, -kendala ya, memang yang jadi persoalannya itu adalah foto-foto kita ini kan masih banyak disimpan oleh masyarakat hmm. juga juga tidak terakses misalkan ada di negeri Belanda di Leiden hmm. misalnya hmm. macam itu jadi kita harus juga melakukan pendekatan dengan pihak Leiden University, kemudian mm -hmm. juga dengan masyarakat kita akuisisi foto-foto dengan foto-fotonya Pak Akagani, Gubernur mm -hmm. Sumsel yang lamo, kemudian juga ada foto-foto zaman Bingin yang mungkin ada pada waktu itu disimpan oleh para ahli waris. Mm -hmm. Nah jadi itu kita akuisisi. Nah kalau tidak kita bisakan katakanlah dia keberatan ngembek foto aslinya kita repro kita mm, mm, gitu repro mm. dengan persetujuan dia bahwa benar uh, foto ini adalah merupakan foto yang peristiwa itu memang adoh. Oh, memang... Kalau ini? Nah ini, ini pembangunan gedung-gedung di Jalan Sumatera Selatan dahulu sampai dengan sekarang. Mm -hmm. Seperti ini nih. Kalau ini potret dahulunya sungai Sekangat. di daerah ya benar sekali. Kalau sekarang sudah bagus ya mm. sudah warna-warni. Nah ini, ini gedung-gedung wali kota kita. Mm -hmm. yang, ini yang dulunya, sekarang seperti ini. Itu so, ada ini nih, teman-teman. Apa namanya? Jarang dilihat publik. Benar. Mungkin waktu pembangunan kantor, kantor gubernur. gubernur ya? mm -mm. Nah, Itu aja. pada tahun 1958. Mm -mm. Nah ini mm. adalah galeri bangunan-bangunan. Iya. -bangunan. Yeah. Okay. Bukan cuma ini deh, kita jenguk di Siko lagi ya, ada tempat lain. Oke. Okay. So, artinya Arsip memang mencari. Betul, betul. Dan memang ini hmm. ya waktu kita dapat amanah dari Bapak Gubernur, Pak Herman Deru, Pak Mawardi Yahya. Uh, Kira-kira tahun 2021 yang lalu, bulan Agustus, ya Alhamdulillah. Sampai dengan setakat ini, inilah yang kita lakukan, walaupun hmm. Memang e, tempatnya masih kecil, tetapi hmm. paling tidak ketika masyarakat ada di sini, datang ke sini, oh ada sesuatu yang bisa dilihat, ada Yo. sesuatu yang bisa dijadikan oleh-oleh hmm, ketika hmm. sampai ke arsip, nambah wawasan. Nambah wawasan. Karena hmm. kan aku kepengen dinas arsip ini sebagai laboratorium tempat hmm, uang belajar Mak mana cara membuat, cara memelihara arsip, macam mana cara menciptakan arsip, tata kelolanya sehingga. Hmm betul-betul kayak kedepannya kita ini bukan hanya kaya dengan budaya tutur tapi juga dengan budaya-budaya tulisan yang ada bukti hmm. yang tidak akan bisa digugat oleh uang lain kalau memang kita punya sejarah itu jadi artinya dinas arsip juga butuh peran dari masyarakat pasti makanya kan kita ada relawan cinta arsip Mang. Jadi relawan cinta arsip itu kita bentuk dari masyarakat yang ada yang peduli dengan masalah karsipan dengan gerakan sadar arsip ah, ayo kita gabung, nah jadi mereka tuh bisa, kasannya selembar foto pun itu adalah sumbangan. Inilah bentuk kepedulian kita. Artinya walaupun itu cuma harus foto Betul Itu adalah sumbangan besar untuk sejarah kita Palembang. Benar benar, nah, benar. Jadi masyarakat yang punya-punya foto diharapkan bisa Betul Sumbangsi, sumbangsi. Yo kan kadang-kadang, ka yo, Ya Kita beda <laughs> <laughs> Jadi kasarnya kan kita bisa repro Apalagi yo. kan sekarang ada scan, warno, segala macam <laughs> Kami ndak <laughs> usah lambe yang asli silahkan disimpan Dijadikan yo. sebagai warisan, cerito, keluarga lah Tetapi mm -hmm. kalau itu kita tampilkan, wow. Wah Nah, kita bisa tahu karena memang kita ini kadang-kadang sesuatu itu yang tidak berguna caknya sepele ya. taruh di jero dapur taruh di kamar tidur dimana-mana ternyata wow ini ada sesuatu yang merupakan bukti bahwa sumsel ini ada di cak di sini Nah, ini ya. dapatnya dari sumbangan dari Leiden University gitu. Alhamdulillah banyak Ayo ah, foto-foto ini. ini jadi Inilah yang coba kita jingok, kemarin juga coba selaraskan, Misalkan di tahun 1910 tuh, kawasan tuh macam mana? Sekarang 2023 macam mana? Nah ini lagi padu padannya itu nah yang kira-kira ke Dan menarik memang, jadi kayaknya, oh kaget kan ada juga tanggapan uang Kok kayak jadi museum? Bukan, ini ya. bukan museum, ini bagian dari napak tilas sejarah tentang keberadaan satu peristiwa Yang terdokumentasikan dan terasib dengan baik Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini ada wali kota Palembang dari Masa ke Masa. Dari hmm. Hana. Hmm. Iya hmm. benar Sampai ke... Bapak Harnojoyo. Joyo. Joyo. <laughs> <laughs> Di sini juga ada gubernur Sumatera Selatan dari Masa ke Masa juga. Hmm. Hmm. Termasuk Kemudian, ada DPRD nih ya? Iya ah, benar sekali, Ketua DPR DPRD hmm. prop. Sumsel Jadi kalau kita kadang-kadang kesulitan mencari foto-foto para pemimpin kita dulu, nah ya. Di galeri Dinas hmm. Karsipan Provinsi Sumatera Selatan okay, Jadi ini adalah galeri toko-toko, ada ya. galeri lainnya? Ada, ada lagi di oh, sebet... masih ada tokoh ya? ya. Oke okay. okay. okay. Kalau misalnya nih, masyarakat Kunyo, hmm. mana cara nak? <coughs> Cuma itu ya. Kaget kan, pacak langsung diserahkan ke hmm. kantor kita yang di Demang Lebar tahun ini, ya, nah, daun. atau bisa juga lewat DM gitu. Kan, ada IG, kan, Dinas Kearsipan, oh, hmm. dicari bank, kan, di platform nah, medsos yuk. itu dinas-dinas Dinas kearsipan Propici. ya Sumatera selatan nah, nah Sumatera itu selatan. jadi oke baca di DM oke, kalau misalkan memang perlu nak dijemput hmm. misalkan nah ya, hmm. ibaratnya kita nak datang dulu nah, ya kita gitu, soan ke situ, hmm. kan kita ada tim akuisisi jadi kalau hmm. memang nak itu ya itu huyut ya. misalnya sebagai Apo ada dokumennya hmm. atau tentang foto-foto Palembang betul, nah, jadi betul. itu sebaiknya daripada hilang makin lama makin rusak ya. dikontak di Nekasif untuk sumbang situ tadi betul. Dan itu pahalo jari yang jadi kesan sepele memang ketika kita menyumbangkan satu lembar foto hmm. eh, ternyata Foto itu berkaitan dengan sejarah keberadaan suatu daerah. Oh iya. uh, itu jadi luar biasa, Mang. Oh mm. uh, ternyata di daerah inilah sudah ada manusia <laughs> di tahun sekian, kira-kira macam itu kan. Dan sebagai peneliti-peneliti uh. kepan. Betul, betul. Jadi jangan kita nih, Mak Wanoi, kita nih. Oh. Jangan di-copy depan. <laughs> iya, jangan disimpan, maksud aku tuh kan. kayak Misalkan, mm. oh ini Sriwijaya, bangsa yang besar. Ternyata, mana Sriwijaya kau tuh? Mm -hmm. Kau misalkan, misalkan mohon maaf, kau... Kakek moyang dulu, apa gawean? Nah, kan keji Apa kita ini cucung pesirah? Apa cucung pangeran? Yo. Kita jiwa, tapi kiai, Yo. jadi siapa tahu ada Yai gitu dulu. berfoto, Yo. ini kan bawa. Jadi jangan nganggep sepele Yo. soal kejadian masa lampau yang mungkin itu adalah petunjuk dasar atau petunjuk awal untuk kemudian membentangkan sejarah yang lebih bagus, Yo. Karena kita tahu Daerah lah, kita. kita ini penelitinya udah banyak Benar Pelakunya udah banyak, kalau tidak kita bantu dengan seperti itu Ya, ya makin ngelam jarak kita Benar, dan inilah gunonya Dinas Kearsipan ini ya. Jadi Dinas Kearsipan Fasilitasi. ini Memfasilitasi yang kira-kira bisa Dijadikan apa namanya tuh supporting untuk hmm. pemerintah daerah ini, jadi bukan hanya menemukan manuskrip, menemukan arsip yang berkaitan dengan hukum, landasan hukum segala macam, ya. tapi juga kaitan dengan foto-foto yang bersejarah. Tidak sebatas foto sebenarnya. Ya, boleh kitab lama. Kitab lama kayak kemarin ada Undang-Undang Simbur Cahaya, ya. dikasih ke kita, Alhamdulillah, ya. kemudian ada berapa kok buku Belanda yang tulisan Belanda. Ada Iko kemarin tuh dikasih sama aku belum sempat aku kita baca. Kalau peninggalan-peninggalan pusaka itu perlu juga dong, misalnya disimpan. Pen... Boleh, Chris. Nah, eh, <laughs> Boleh, nah, eh. karena Chris itu adalah bagian dari satu apa namanya arsip yang memang berupa benda. Hmm. ah itu bagian juga itu paling di putu kayak gitu ya di boleh jadi hmm. kaki kita jingok kan ya mau nak di sini juga yuk kita simpan kayaknya kan nah oke ya, nah, nah, ini okay. tokoh dalam ya waktu. benar sekali ini toko dalam waktu mungkin Mang Cek kan belum pernah lihat nih ini ada orang Belanda yang di zaman zaman penjajahan dahulu hmm. kemudian ini banyak sekali nih ini lebih ke pejuang-pejuang uh, di -pejuang ya, ya? Ini perjanjian-perjanjian mm -hmm. ya? Oh ini habis perang-perang dulu nih? Iya, benar sekali. Mm -hmm. Peristiwa kebakaran lokasi Palembang. Yang pasti yang dipajang di sini semua tentang Sumatera Selatan. Mm -hmm. Dan nah ini, kalau ini sih uang. Hmm. Republik Indonesia yang belum dipotong nih, Mang Dayat nih. Mungkin kan Mang Cek nah, Bicek belum. Iya. Kan? <laughs> <Yang ini>, kan? <laughs> Kami naik yang merah ya, sama yang biru. Sampai 200 juga nih. <laughs> iya bener. Jadi ada... Mungkin yang kita lihat itu yang sudah sudah terpotong-potong. Nah, ini yang Bapak lembaran aku, yang ya. belum terpotong. Yang aja, <laughs> <laughs> Oke, jadi kalau nak kesini, ke sini, kalau mau Ini lihat Dibuka umum, dibuka umum. siapapun hmm. bisa datang ke sini, ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Hmm. Di sini ada galeri foto-foto bersejarah. Hmm. Maya nggak? Tidak, gratis oh, iya, dong. Maya. Oh, maya, yo, <laughs> Silakan berkunjung ke sini. Mana, Assalamualaikum? Yo. Assalamualaikum, Maksud, bisa ya? langsung isi buku tamu dan kita oh. hantarkan ke ruang galeri kita. Okay, Jadi, hmm. macam-macam yang pengen dingok koleksi-koleksi dari Dinas Arsip Provinsi Sumatera Selatan, tinggal datang ke sini isi buku tamu masuk Benar sekali <tuk> yeah. ketemu dengan pak canti ini kayaknya yeah. kayak. nah kan dengan hmm. alhamdulillah kita sekarang ada galeri yang walaupun katakan ini belum maranya... sempurna lah memulai mulai ini, eh. ngawali, ngawali ini, eh. nah harapannya ke depan ini Nah, mana pengennya di�kasi ini galeri kita. Gitu? Iya, itu kemarin juga, alhamdulillah, Pak Gubernur uh, punya semacam, apa namanya, tuh political will yang sangat luar biasa, punya perhatian yang luar biasa dengan kasipan ini, dengan dunia hmm. kearsipan, kemarin di belakang itu sudah diberikan semacam bangunan yang memang akan kita manfaatkan untuk kayaknya semacam uh, ruang. Uh, apa namanya itu? eksebisi eh, gedung eksekusi gedung eksebisi gedung eksekusi arsip, arsip yang kaget. Tujuannya kita bikin galeri di sana, ya, lebih besar dari ini. Tapi yang lebih penting lagi, kakek, kita memberikan kesempatan kepada 17 kabupaten kota mm -mm. untuk menampilkan dokumentasi foto hal-hal yang bersejarah tentang daerah Dio. Benar. Misalkan, KG, aku punya cerita ini, kakek, kalau misalkan gedung itu sudah jadi. Itu, KG, misalkan untuk bulan ini, misalkan tiga kabupaten. Mm -mm. Nah, KG, kita jingok kabupaten Oku, no. Oki, Oku, ayah, oh, ayah. Kuraya, misalnya. Tampil nah, lah. tampilkan. KG, Oh bulan depannya lagi Apalagi? Ogan. Nah hmm. jadi ini Marah, jadi ada semangat atau ada girah yang luar biasa terhadap kesadaran asib itu itu yang pertama. Yang kedua kami juga lagi membangun diorama rencananya kayak di Monpera hmm. itu sudah persetujuan Pak Gubernur di juga. Di Yo di lantai atas lantai lima enam ya kalau tidak salah sampai pucuk itu rencananya kayak kita nak taruh di situ nah memang ini masih terkendala dengan perencanaan kakek itu juga membutuhkan uh, kakek kabupaten uh, apa namanya sumbangan dari kabupaten kota untuk mengisi itu mm -hmm. kemudian ditambah lagi kemungkinan juga ada dari pihak ketiga yang ikut membangun diorama itu dan kalau memang nganu uh, kakek uh, kita menggunakan dana APBD lah kedepannya untuk mm -hmm. jadi kakek Hmm, bukan sekedar tempat untuk selfie baik, tapi kan ada tambah pengetahuan gitu Ternyata, oh yang namanya Pak Akagani itu, macam mana sih Wong -Yong? Yo. Oh ternyata, oh sebelum jadi dia dokter, tentara, pernah jadi main film juga, nah, oh, misalnya macam okay. itu kan Aduh, dan memang Pak Akagani itu pernah membintangi dua film kalau tidak Yo. salah nah Luar biasa, iyo kan Kemudian juga foto-foto tentang uh, wakil uh, apa ket, uh, gubernur Sumsel, mm -mm. ketua DPRD, wali kota Palembang, ayo nah, mm -mm. mana bapak-bapak kita gitu ini kan, jadi kita berharap memang setakat ini kita dalam keadaan uh, Sumatera Selatan atau Palembang yang yang sudah modern, tapi kita juga kepengen nyari yang lamo-lamo, ya mm -mm. Kita tahu lah, fotografer itu kan abad ke 18 ya enak. Yeah, yeah. ya, mungkin ada lukisan-lukisan misalnya, lukisan siapa, lukisan, yeah. lukisan siapa yeah, yang bisa mewakili ketika di tahun-tahun sebelum abad ke 18. Mm -hmm. Nah itu bang. Ren. <laughs> ya, jadi kedepannya Insyaallah ini mm. akan berkembang lagi. Insyaallah, mudah mudah-mudahan mohon untuk Mohon doa sama-sama masyarakat untuk itu biar lebih mudah lagi nawi cak mana masa lalu ya, betul, jadi bukan hanya kita bicara soal oh museum, bukan saja itu hmm. tetapi juga ada arsip atau dinas kearsipan yang menyimpan manuskrip menyimpan surat-surat, dokumen-dokumen berharga dan foto-foto bersejarah yang bisa kemudian kita tampilkan. nah, uh, penutup profesor hmm. uh, dari sisi dinas arsip ya. aku yang pengen disampaikan ke masyarakat Ya, jadi kami dari Dinas Kearsipan Provinsi Selatan tidak capek, tidak jemu, dan tidak anti-antinya mengajak kita semua untuk sadar arsip bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang dimulai dengan perjalanan sejarah yang besar juga, mm -hmm. dan bagaimana membuktikan kita menjadi bangsa yang besar tentu dengan ada bukti-bukti, jadi bukan sekedar ngomong baik, mm -hmm. kenapa kemudian kita ketahui bangsa kita ini merupakan satu bangsa yang luar biasa, Nusantara ini sudah luar biasa karena ada banyak bukti yang menunjukkan itu, mm -hmm. dan itu bisa dimulai dari hal kecil dengan kita sadar arsip, dengan menggali potensi yang ada di rumah kita Dewe. Yeah. siapa tahu ada foto-foto Aduh sejajar gelobok, Buka gerobok eh. lama duk, Buka ini eh, Jangan dibiarkan Siapa tahu Ada petunjuk Di sana tentang mm -hmm. Macam-macam Yang yeah. bisa kemudian Kita tampilkan Untuk kemaslahatan Sumatera Selatan Di masyarakat yang akan datang Oke okay. yeah. sekali lagi uh, Pesat dari Dinas Asif adalah uh. Mohon dukungan Dari masyarakat Hal yang terkecil adalah Bisa yeah. sumbangsi Dari yeah. apa yang ada di rumah Masing-masing Betul Buka geroboknya betul. Buka peti-peti lamung menuh, maju, mbek dulu ay, nyai dulu, kan? uh, ada apa tampil <laughs> Dan disini. kami dengan senang hati menerimanya. Oke. Okay. Jadi itulah makcabi bicek dari Mang Dayat sama Profesor Etward. mudah mudahan hati bisa menambah kesana pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.